Halo selamat malam Semoga hari-harimu menyenangkan Kematianmu adalah cendor. musik bagi telinga Kita selesaikan ini Jangan mencoba untuk menggabut dariku. Initiate retreat. Mari kita selesaikan ini. Aku akan menciptakan sonata terbaik Yang lain, mari kita selesaikan ini. turret come on. mau sampai white mau selesaikan ini Adalah musik bagi telingaku Aku akan menciptakan shonata terbaik dengan mayatmu Mari kita selesaikan ini Jangan mencoba untuk kabur dariku. ke <laughs> Лорако gua mau ngawur ini tidak ada yang lain jangan mencoba right. untuk kabur dariku <tik> Dalam. Launch attack dengan mencoba untuk kabur. Retreat. Dengan, dari belurukku. Uh. Kematian yeah. adalah musuh bagi ke dalam.